Hai hai hai Seekor hewan akan memakan apa saja Untuk bertahan hidup Dan harimau adalah salah satunya Meskipun mereka lebih suka Memakan hewan herbivora Yang berukuran sedang dan besar Namun ketika situasi sudah terdesak Akibat tidak ada mangsa buruan Mereka memaksa Untuk memakan kadal besar Kudanil dan bahkan buaya yang keras Dan sangat berbahaya Namun ternyata Buaya juga tidak memiliki belas kasihan untuk kucing besar. Mereka adalah salah satu hewan yang dapat memakan hampir semua hewan lain. Mulai dari katak hingga herbivora besar, beruang, dan bahkan harimau. Lantas, apa jadinya ya jika kucing terbesar dan reptil terbesar yang masih hidup saling berhadapan? Ya, jelas hasilnya akan menjadi pertarungan yang sulit dan kejam. Seperti sebuah video berdurasi pendek yang beredar di media sosial dan menunjukkan kejadian mengerikan antara harimau, babi hutan, dan buaya dari suatu sore yang tenang di Taman Nasional Ratambore di Rajasthan. Eh, tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Dalam video yang viral, diposting oleh petugas Dinas Kehutanan India atau IFS, Surendra Merah, seekor harimau bernama Ridae terlihat mencekram leher babi hutan dengan rahangnya yang kuat, sementara seekor buaya menyelinap ke iradator yang juga terlihat penginginkan untuk dijadikan mangsa buruan. Satwa liar memiliki aturan bertahan hidup sendiri, jangan mengganggu, tulisnya di postingan. Reptil itu hampir menggigit cucu perempuan macli, yaitu seekor harimau betina yang paling terkenal, sebelum dia menyeret babi itu ke semak-semak. Dari video tersebut kita bisa tahu, jika hampir semua hewan yang minum dari sumber air panah pun, di alam liar harus berhati-hati. Sifat licik buaya ditambah dengan rahangnya yang sangat kuat adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditangani oleh hewan terkuat sekalipun. Dengan kekuatan rahang seperti penghancur itu, cukup untuk menggiling leher mangsanya. Karena itu, jika ada seekor hewan terperangkap di rahangnya, kematian menjadi tak terelakkan. Selain itu, secara tradisional harimau tumbuh subur di hutan rawa. Mulai dari Turki bagian timur hingga Laut Jepang dan anak penua India, di mana spesies mangsa harimau yang disukai berlimpah di sana. Contoh, spesies mangsa favorit harimau adalah rusa dan babi hutan. Namun sayangnya, 93% habitat harimau saat ini semakin sedikit. Dan juga mereka ternyata perenang yang baik dan tidak seperti banyak kucing besar lainnya. Mereka dapat melakukan serangan amfibi dan memangsa ikan, bahkan buaya yang kuat dan keras.